Ah, kena lagi. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Hasbi. Dan hari ini aku mau main Mobile Legend. Untuk hero nya aku jadilah hero Palmon. Tapi sebelum kalian menonton videonya, klik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Karena nanti jika sudah 10 subscriber, aku bakal mengatakan giveaway buat kalian semua yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe, buruan subscribe dari sekarang, terima kasih Kita lanjut nonton videonya, let's go Oke, okay, jadi di hari ini aku pakai hero Balmon Dan untuk rank aku sudah sampai ke legend ya Uh, kita lihat gimana keseruannya kita pakai herbalman dengan emblem factor oke okay, pertama sama aku bakal ke, ke bawah ya uh, buat cepat naikin levelnya aku ambil lane yang di bawah dan di sini kita ketemu hero paku itu kita sabar main sabar dulu nih karena kalau kita duel sekarang kemungkinan kalanya cukup besar kita cucuin aja dikit-dikit tapi pasti oke okay. kita mundur dulu kita ambil kelomang nanti kalau udah dapat uh, item sepatu nanti bakal lebih enak buat jual sama itu anjay kena curi dong kelemangnya isu apa okay, Bapak ini hmm. sekarang kita dapat item sepatu tinggal selanjutnya kita naikin ke level 4 oke okay, di sini ada teman kita kita kelomang lagi ke okay. teman kita mancing di situ kita pancing ke sini kita pancing Ayo kena kau mau kemana kau siap mantap, paku itu udah mati nih satu kali emosi dia, paku itu nya emosi, kita pukulin tower dulu sekarang kita farming lagi farming sampai sampai kenyang, paku itu datang lagi mundur dulu lah kita ambil monster monster ini tuh kita ambil monster dulu ngumpulin uang ngumpulin XP kita balik lagi kita balik lagi ayo Wow pakai itu wow udah agresif dong pakai itu nya kau lagi dia sebenarnya lumayan mantap semoga sampai akhir sih bisa bertahan dengan performa kayak gitu sih siapernya karena jujur nih aku bukan pro player lah. jadi kalau disuruh gendong tim kayaknya mustahil ya minimal timnya bisa bisa main dikit-dikit lah nanti aku nanti bakal bisa menang ini harley ayo kamu mau kemana lari alurnya ya, lari oke enggak papa papa santai dulu ini ini. Ah. Eh, tapi enggak papa oh, mati tetap, tetap kita kill ulti nggak kena skill 2 masih ada men pengen ketengah sih cuman dan bawa kalau aku tinggal bisa jebol jadi aku jaga dululah sampai sekira nyaman. Ah, kena lagi. Udah dapat dua kill 2 assist, mantap. Tapi ini masih belum jadi kan. Jadi kita main farm-farm dulu. Ngumpulin uang jadi item. Kalau udah jadi, kita baru barbar kita takut-takutin aja mereka ayo kau nggak apa-apa berani maju mereka malah ya harlinya mati lagi sepertinya sih ini bakal mu menang dengan mudah sih sekarang kita jebolin tower atas nih ya ayo kita push kita jepulin atau rata ada si angin topan ada angin putih beliung oke okay, enggak papa santai kita dapet uh, satu item lagi ayo ah, kau kaget kita gunung ternyata di sana dia kita tungguin dulu kita tungguin dulu kita lihat situasi sepertinya dia cuma sendirian oke okay, ini mati ya ayo ayo uh, aduh ultiku belum siap ternyata dong okay, ini ini kayaknya bisa sih kita tunggu dulu Tunggu dulu, ah, kena kau oh. mati lo oh. Nah, malas ya, anak jajal jalan dapat kill. Isu gila, okay gak apa-apa. Kita dapat asis. Kiring sini tuh, pagi kirim nya, sini. Ayo, kau pakai mati lo oh. Ini apa itu? Kok itu Tito terus aku nggak bisa masuk ini. Ya apa-apa kita gitu, santai. Oh, uh, di sini ternyata. Ah, di baku itu. Ayo bangun, eh. Lompat lagi dong. Aku itu nyala lagi, kemana dia? Resolusi. Ini jernih si lah, kita harus tengah dulu lah. Si ayah busa pasti ada di sekitar sini si ayah busa. Mana ayah busa, mana ya Ini early, early, early. Takut semua mereka dong. Kak ada yang mau maju Kenapa musuhnya gak ada yang mau maju gila skornya 17-4 dong ke ada berlawanan apa nah, aku itu Hai duel sini anjay dia nggak mau kesini dong malah ke tower doang ya kita tungguin sinilah enak kau mati kau karena anak dadal keren ini juga dapat kill mantap kill ketiga keminian lah kita farming dulu kita masih level 12 masih kurang kita harus levelkan 15 dulu nih pelan-pelan dulu lah aku coba pakai emblem factor terus itemnya kita pakai pakai item uh, tank jadi banyak item de defense-nya buildnya banyak pakai defense dan satu build attack ayo kau ayam bisa nggak kerasa sama sekali nah ini si Kagura kita takutin takutin aja ya